tu, orang lah. orang hormu-hormu sekali mati syahid dalam Islam bukan orang jantan dak namanya sumayyah ditike tu ditike di kemah oleh Abu Jahal kita mari mikir sorge eh akidah dia lagu mano boleh kejak gitu mau sampai ke mati tu Allah anilah Tuhan tanya beberapa ayat di dalam suratul namli ni a'ilahumma Allah adakah tuha lain lagi bersama dengan Allah kita orang Islam yang beriman ni kena jawab dengan tim-tim hati kita dan akar pikir kita mulut kita katanya kita berpegang dengan hanya Allah sebab tu masa kita semayah masa sebut asyhadu an ilaha illallah Jari kita masa kita akak tu Mata kita ni sunat kita tengok Tengok di hujung Tengok di apa? Di jari kita seputar Sama ada kita nak gerok Ataupun kita akak tu pun ada khilah banyak Dalam hadith-hadith Nabi pun Nabi buat beberapa pesan Nabi akak Pak turun Akak Pak turun ada juga hadis wayak katanya nabi akak sejak daripada awal at tahya tu akak siapa suwi salat. Ada juga wayak katanya ada akak ketika asyhadu Allah ilaha illallah. Tapi hak pentingnya nak wujud mata kita pun bersaksi. Kita tengok kepada jari telunjuk yang kita bersyahadah di dalam semayel ni dia akan menjadi lebih kuatnya pegangan kita bahawa Allah Taala so A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Amman yabda'ul khalqu thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard A ilahum ma قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخرة Balhum fi syakim minha Balhum minha amun Ayat, ayat ni puluh pak Sapa ni puluh ni Surah An-Namli Sudah pun baca dah ayat ni Tapi baca sekali lagi Atau siapakah yang memulakan Kejadian sekali makhluk Kemudian ia mengembalikannya Hidup semula sesudah mati Ni pun kita yakin bahawa Allah Ta'ala jadi Semua makhluk ni bermula daripada loh mahfuz Lepas tu kalir Lepas pada tu Allah jadikan Semua selain daripada loh mahfuz Fi sitati ayam Iaitunya dalam mas, dalam Cuang masa ne Masa ataupun Nih hari alam. Nabi ada sebut di dalam hadis katanya Allah ta'anda wak langit pada hari itu, Wak boming, wak bukit Wak lauk, wak bita matahari pada hari itu, hari itu, hari itu, Thumma stawa alal arsh Selepas daripada Allah jadi semua makhluk dia Allah bersmayam Dengan moleh lah, saya baca kena ni Bersmayam di atas arsh Bersemayam tu artinya Allah Ta'ala mengikut layuk bagi dia Dia bertahto di atas arash Kau tak perhatian lagi Bersemayam itu bahasa Melayu dah Bertahto pun bahasa yang digunakan oleh raja-raja Raja, -raja. raja duduk atas balang dia tu dia panggil bertahto tapi kita jangan nak gi peger, dok gi percaya, dok gi gamar katanya Allah Taala dak cakung atas arasy. Oh tu, nak no, hak oh, tu ja. Ya? Boser Pasang. istiwa istiwa, istiwa ni. Nak, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma istawa 'alal 'arsy. Ore panggil ayat Pasang. Jadi Back time jadi banyak top Gotu go Gotu going go, ni, go, to, go Tapi Allah raya beberapa kali. Thumma stawa alal arsh. Dok baca pagi-pagi, hari Jumaat. Nak-nak pagi. Boleh katakan masjid. Ha, apa ni? Baca sujud sejadah. Ya? Baca surah as-sajdah. Nah, Tuhai buat sumu fi sitati ayamin. Thumma stawa alal arsh. Tuhai raya. Tidak ada keraknya. -kera. Maka kita pun kena percaya katanya dia adalah istiwaq subuh. Patu macam mana tu kaifiat cara dia wallahu a'lam. Tak ada kena duk topik yang banyak, tak ada kena duk bahas banyak, tak ada kena duk korek. Ha Allah Taala. Nah, kita yakin katanya dia buat semua makhluk ni adanya penchuangเวลา go tu go ni go tu go gitulah. Lagi Allah mengembalikan nyawa hidup semula sesudah mati nak bayangnya penting hal manusia ni tak ada peting hal makhluk-makhluk lain tak kita semua kena hidup semula selepas daripada kita mati mati tu seolah katanya nak pindah alamnya daripada alam dunia pergi ke alam kubur tapi hakikatnya sebenarnya kita tak ada mati ni ruh kita ada hidup ruh menerima nikmat dan menerima azab tak mati. Lepas tu akan dikacuh semula di antara roh kita dengan tubuh kita untuk bakit di akhirat. Wa idhan nufus zuwijat apa tubuh-tubuh dan roh zuwijat dinikah semula. Maknanya hidup semula. Bakit di akhirat Itulah Kita yakin katanya setiap makhluk akan apa ni, Terutamanya manusia dan jin Akan dibakit semula Menerima balasir masing-masing Allah Ta'ala pun tanya Apa sesuatu lagi Dan yang memberi rezeki kepada kamu Dari langit dan bumi Itu tanya ni Siapa rezeki kepada kamu rezki kita mari daripada langit iaitu dari pada hujan dan daripada bumi ni iaitu tumbuh-tumbuhan yang kita makan, kita minum semuanya daripada bumi sebab kita tubuh daripada tubuh kita daripada bumi Allah Taala jadikan daripada jadikan Adam dari dari bumi gitulah adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah Tanya tak ada nak no, jawab apa. Tapi tanya nak no, tahu. Ada tuhan lain lagi. ko. Hak mudut percaya, mudut syirik. Selain daripada Allah tak ada. Tak ada dah. Jawab nak jawab tim-tim. Katanya tak ada dah tuhan. Yang aku beribadah. Aku percaya, aku yakin. Allah soleh. Sebab tu Allah firmannya. Wa may yakfur bit siapa yang berkufur dengan thagut thagut ni mananya benar yang disembah selain daripada Allah ya panggil belakang dan orang tu berime dengan Allah maka dia berpegang dengan tepat ataupun benar hak dia alwuthqa alwuthqa artinya sangat kemah Kejap lam fisama laha tidak akan becek tidak akan putus seolah katanya kalau daya pegang ditali ya tali itu tak putus Itulah bandingnya akidah seorang muslim yang betul yang sah tidak gonyet saya pun tak erti jugak dah nak fikir seorang bab boleh Sahabat yang mula-mula masuk Islam pada awal-awal dulu tu. Contohnya, Bilal. Bilal tak ada ngaji banyak ni. Tekoh mula-mula. Tak ada ngaji Kro'el sebuah. Kro'el turun beberapa ayat. Tapi Masya Allah. Bila dia masuk Islam, dia diseksa, diseksa, diseksa. Masya Allah. Tak boleh nak sebut gapor. Kecuali, akak jari telunjuk dia ahad ahad satu satu satu di sini artinya Allah taala yang maha esa satu saja kita tak tergamal dalam hati bila tekah tu tu dia percaya <coughs> ha Allah taala ni lagu mana akidah dia lagu mana tekah tu tu itu nak no, ayat katanya You're junk Mati Kerana Allah Tapi tak mati Dengan sebab Orang tak batu atas dada dia Tujuh way tak batu Not sexo Hilal nip Hilal nip nak we mati Tapi Masya Allah Dia sebut lagi dengan muluk, Ahad Ahad Nga kita Ngaji akidah Encik okay, mudah-mudah ni Encik buih mulut bro bro bro bro tapi akidah kita saya dak berasa tak sama dengan akidah Bilal Wallah alamlah saya saya yam katanya siapa nak kan siapa mai tapi saya sebut lagu ni saya yakin katanya akidah kita yang kita dak royak katanya kita kuat Islam tak sama dengan Bilal Tak sama dengan sahabat-sahabat kau duduk dalam yukrek yang kena bunuh. Sumayyah. Yasir Amar. Satu keluarga. Yang diseksa oleh. Orang-orang yang Ketua mesyrikin Mekah pada waktu itu. Orang tina. Yang mati mula-mula sekali. Yang mati syahid. Lepas itu. Orang tina lah. Orang yang mula-mula sekali. Mati syahid dalam Islam. Bukan orang jatah tak. Namanya Sumayyah. Di tikar tu di tikar di kemah oleh Abu Jahal. Kita mari mikir sori ya, kak Akidah dia lagu mana boleh ke kejak gitu? Sampaka jam mati tuh. Allah. Anilah. Tuhan tanya beberapa ayat di dalam surah An-Naml ni, aina hum ma Adakah Tuhan lain lagi bersama dengan Allah? kita orang Islam yang beriman ni kena jawab dengan time-time hati kita dan akal fikire kita muluk kita katanya kita berpegi dengan hanya Allah sebab tu masa kita sembahyang masa sebut asyhadu Allah ilaha illallah jari kita masa kita akad tu mata kita ni sunat kita tengok tengok di hujung tengok di apa di jari kita sekutuk sama ada kita nak gerok ataupun kita akak tu pun ada khilaf banyak dari hadith-hadith Nabi pun Nabi buat beberapa peseng Nabi akak buat turun akak buat turun ada juga hadith kata katanya Nabi akak sejak daripada awal at-tahiyah tu akak siapa suh wisale ada juga kata katanya ada akak ketika asyhadu allahi ilaha illallah tapi hak pentingnya nak uji jadi mata kita pun bersaksi kita tengok kepada jari telunjuk yang kita bersyahadah di dalam semaya ni dia akan menjadi lebih kuatnya pegangan kita bahawa Allah Taala so, Esa waktu orang hendak sembahyang hari-hari hari-hari jangan buat syirik jangan lagi sehari tu bawa muhatu ada mai nya iblis dengan syaitan dengan jing jangan hidup be cari tok boma hatu eh jangan cari boma nengok ngi gitu tengok orang tangih tengok dalam pinggang kena duduk pelepas gatu kena duduk apa dan nak nak nak nak berubah kena mai ada pitikam dia kena ambil duit kuk tak cukup lima belah kuk tujuh puluh lima setelah. cari mana tujuh puluh lima setelah ni? Ada. Hmm. Di Big C. Di cari, banyak. Duit. Duit sama. Duit dua puluh lima setelah. Big C belanah tapi kita masuk jambe tak boleh. Orang tak ambil. Nak royak katanya. Dia ada lagi setengah-setengah. Orang ada mikir nak pergi cari pasang syirik-syirik. Pak tu. Untuk bawa punya pun, ya Kita ni ikhtiar usaha saja ya. Yang wisia, yang wisya, Allah tak anda. Panah untuk bawa umur, ya raya. Padahal, dia duduk mainnya Iblis, mainnya syaitan, mainnya jing, mainnya ilmu-ilmu yang dia terima daripada guru-guru berlalu pada ini, yang mainnya syirik belakang. Sebab tu Nabi raya di dalam hadis, Man atak arrafan kahinan. Fasa bima ada Muhammad Nabi ayat katanya siapa yang dicari tok bamu nengok dicari tok nujum maka dia tanya untuk bamu hatu sat ni tok nujum lepas tu dia percaya pula maka orang tu dia sudah pun kafir dengan krae hak ah, tuhan waktu hewak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jangka tak. Kro'ay sebuah ni kita rakyat katanya kita maizatah. Kita nak rakyat katanya kita tak percaya kepada kro'ay. Tergamuk ke tak mulut kita nak disebut. Walaupun seayak so pun kita tak percaya. Maka kita jatuh ugamuk dah. Apatah lagi. Kita pergi buat. Iaitunya. Kita cari. Nengok tu nengok ni. Masya-Allah, masih ada lagi dalam sangkum kita. Dok gi gitu. mandi di kubur. Dok mitok ngatok tutuk ni, nitaklah dengan berkat tok-toknik tu, tok cer tu, tok, tok tik tok-tok gitu. Dok dan-dan oh setengah-setengah orang, lah. Saya yakin katanya boleh jadi tak dak siapa kau berdoa mitok ngatok tutuk ni. Tapi dok gi buat tu dok ada setengah-setengah ni lah. Jaga-jaga molek daripada perbuatan yang tak fana. Nah katakanlah wahai Muhammad bawalah kemari keterengeh keterengeh kamu jika betul kamu orang-orang yang benar Tu pun tak ada sorang habuk di zaman Nabi bawa, -bawa dalil mari katanya mereka itu benar Itulah tuhai raya katanya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah Katakanlah lagi tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Dan tiadalah mereka menyedari bila kau masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Allah nah kita kena yakin katanya, ilmu gaib duduk di Allah. Tak ada siapa yang tahu. Nah, ni ya sakok dengan beberapa ayat di dalam surah tu surah ni, insya-Allah saya Sekali lagi boleh ya besok dah kalau tak ada uzur gapo kita mari sambung semula ayat 95 dan 96 untuk nah berhabis, ayat yang sudah pun beberapa kali kita baca ayat ni wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh